Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kini tiada artinya sejarah dan sisa-sisa perjuangan mereka kini sirna logo pahlawanku makam pahlawanku darah pahlawanku